Halo teman-teman Kembali lagi Di Youtube Holong Tampu Bolon ya teman-teman ya Apakah semuanya Baik-baik atau sehat-sehat Semuanya sehat-sehat ya Dimanapun kalian berada Selalu sehat-sehat Saya doakan selalu sehat Dan dapat rezeki yang melimpah Dari yang merkuasa ya Tetap lagi kembali dengan kolong sampu bolong ya teman-teman ya Oke teman-teman saya akan menceritakan mengenai tentang ternak ya teman-teman ya ternak saya itu yang saya cetak 500 ternyata sudah terjual ya sudah terjual setengah yaitu 345 ekor ya sudah terjual di situ saya sangat senang ya teman-teman ya kenapa karena di umur uh, di umur bulan tiga minggu sudah bisa terjual ya uh, perkembangannya uh, mantap joss ataupun perkembangannya sangat sangat sangat mengembirikan buat saya ya. nah, pada umur satu bulan 3 minggu mungkin bebek belum bisa dijual ya tapi ini bebek saya sudah bisa dijual ya belum belum sampai lagi umur satu bulan ya itu sangat saya menyenangkan buat saya ya. oke video ini ternyata bebek saya tinggal uh, sedikit lagi ya temannya. beginilah teman-temannya, bebek saya tidak besar besar ya. ini lah, yang tinggal-tinggalnya atau sisa-sisa dari yang 500 itu ya, ini sisa-sisanya, sisa-sisanya. ini lah sisa-sisanya sisa -sisa. sisa -sisa. yang sudah disolder ya yang diangkat oleh toke itu inilah yang iya, iya, sudah setirannya ya saya nah, lihat ya bisa besar ya inilah anak saya inilah bisa Ini, kita setirannya sudah sedikit lagi ya jadi yang semalam sudah diangkat toke yang 345 Nah, per, harga per hekornya Rp28.000 ya 28000 harga per hekornya Rp28.000 dikali Rp345.000 berjumlah yang dia rp ya nah, bisa kita ya. Nah, berjumlah lagi dia totalnya Rp9.660.000 Rp9.660.000 di saya sudah menjual uh, ternak saya 345 itu Ternyata modal saya sudah kembali total Semua sudah kembali total saya hitung-hitungnya Sudah kembali total nah, Jadi modal saya kira-kira uh, 6 juta lah ya Model saya kira-kira 6 juta lebih nah, Sudah untung saya Sudah untung saya sangat senang nah daripada juga waktu ternak saya terjual seharga28.000 dan hasil maksimal soterannya 345 ekor ya nah, bisa jadi diangkat oke ya jadi sisa-sisanya yang tadilah yang kita videokannya nah, itulah sisanya. jadi buat semua penggemar ternak jangan pernah menyerah jangan pernah putus asa, tetaplah kembangkan jangan ragu tetap dipertahankan karena kenapa setiap kita melakukan usaha ataupun membuat usaha kadang kita rugi kadang kita untung nah, semua harus kita alami ya. oke, semua harus kita alami oke lah teman teman ya segitulah hasil cerita saya mudah mudahan dengan cerita saya bisa anda semua atau teman-teman semua bisa termonitor, termonitor pasti dengan cerita saya. Jangan lupa teruslah berkreatif, terus kembangkan apa yang anda lakukan dan apa yang anda inginkan. Karena kalau kita belum mem membuat suatu contoh mungkin kita tidak akan tahu tahu Dan cuma kalau kita cuma hanya iming-iming mungkin kita tidak akan terjadi ya nah, jadi kalau ada apa namanya nah, yang mau anda contohkan atau mau anda buat silakan dibuat ya nah setiap kita buat ataupun yang kita uh, kerjakan mungkin akan menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. oke teman-teman ya sekianlah dulu uh, cerita saya mengenai penjualan ternak saya ya, umur satu bulan 3 minggu sudah terjual ya sudah terjual seharga dua puluh